Da Bukannya Hahaha Mungkin lebih tutup Sosandaran jika Nah itu <tunceng> <Saja, aduh. tunceng> ya, bener Hahaha Hahaha Hahaha Sardar Coba tak ras bener Gue itu Les sama yang ngakak Hahaha Da Da Da Besok, <laughs> ngomong dan, tapi ngomongnya jangan soudan. ngomong gini dan lebih ke depan. ha, jadi jangan ha, huh? tapi ha. Ya, hmm. tadi dagunya masih. masih camar. dan itu yang di dia jadi ke mendor. ke depan. dan lidah itu jangan taruh di tengah, lain-lain mulut, tapi lebih depan, lebih. nah dan, dan, dan. dan uh, uh, ini Nih sempat kau basi ke seolah sandar sempat kau seolah sandar nah itu udah <cn its biology> iya bener, gue lesin Leslie ngakak dan, dan, dan, dan, dan bila esok, dan terkembali ngomong dan tapi ngomongnya jangan soal ngomong gini, dan, dan. di kedepan ha, jadi jangan ha, hmm? tapi ha, itu tadi dagunya maju Capa? Dan kita nah, yang bikin dia jadi kemenjuru, bawah ke depan. Dan lidah itu jangan taruh di tengah, orang lain mau. tapi lebih ke depan, lebih beranjak. Nah, dan, dan Nih hmm. sempat kau masih ke seolah sandar.